Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan hadirin nabilu staffahs. Al-Fatiha. A'udhu Al billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. alamin. Alrahmanir rahim. Ima nikya muddin. Iya kana abdua. Iya kana istigha'in. Ihtina shuratan musnakin. Shuratan ladinan amtanihimu iri almarjudu bi anhimu lam Rabbi wufirli wali walidayya Amin. Wali Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadharul rajuli utawini ngaline wang lanang. Wa nadharul rajuli utawini ngaline wang lanang. Hilal marati maring wang wadhan. Hilal marati maring wang wadhan. Iku ala sab'ati <Sessays》> ad-rubin. Tetap ingatase pitu pira-pira pira. Pernah ikut alasab adi tetap ingatase pitu-pitu-pitu piro-piro pernah ahaduha utawi salasi cine pitu Eko Eko Iku nadoruhu ningaline arrojul ikut nadoruhu ningaline arrojul walaukan nasenacan ono sopo arrojul walaukana senajan ono sopo arrojul Iku saihon wong tuo Eko saihon wong duo, hari mantor banget tuone, hari mantor banget tuone, ajizan kang apes, ajizan dor kang apes atau sudah tidak mampu, apes apes anil wat -i saking bersetubuh anil wat -i saking bersetubuh ningali ningali ila ajnabi yatin mareng wadon lio Ningali ningali ila ajnabiatin maring wadon lio, Oleh ningali li riha jatin krono tanpa ono hajat. Li riha krono tanpa hajat. Ora ono hajat ila naldoriha maring ningali al marah. Ora ono hajat ila naldoriha maring ningali al marah. Faui izin mongko iku ora wenang. Faui izin mongko iku ora wenang. Fa ingkana lamun ono. Fa ingkana lamun ono apa anal ningali. Apa ningali iku lihat krono ono hajat. Iku lihat krono ono hajat kasaha koyok nyekseni kasah hadatin kaya nyekseni alaiha ingatase almarah alaiha ingatase almarah jaza mongko wenang apa an jaza mongko wenang apa an -nador. wasani utawi kangkaping kaping pindo wasani utawi kang kaping pindo iku nadzaruh ningaline wong lanang au arrajul iku nadzaruh ningaline arrajul ayir rajuli tegese Wong lanang, ningali ningali ila maring bujwa donia rojul. Ningali ningali ila zaujatihi maring bujune arrojul. Wa amatihi lan budak wadone Arrajul rojul. Wa, ar wa amatihi lan budak wadone donia rojul. Fayazu mongkau wenang. Fayazu mongkau wenang apa ayang duro yento ningali sofa arrojul apa ayang durar yanto ningali sopa arrojul mingkulin saking sabun sabun swiji mingkulin saking sabun sabun swiji mingkulin saking sabun sabun swiji minhuma saking zaujati wa amati wenang ningali ilama maring bagian Ilama maring bagian ada Kangliani opoma Ilama maring bagian ada Kangliani opoma Alfarja ing Farji Farji niku kubul atau dubur Jalan depan atau jalan belakang Alfarja ing Farji min huma saking zaujati hua amati Ammal Farju anapun utawi Farji Amal farjuana pun utawi farji Iku fayahrumu mongko haram Iku fayahrumu mongko haram Apa nadharuhu ningali ne farji Apa nadharuhu ningali farji Wadza utawi iki Pendapat Yahrumu nadharuhu Pendapat yang mengatakan Bahwa melihat farjinya itu haram Iku wajhun wajah Atau pendapat doifun kang lemah Doi kang lemah <tell> Wal asuhu kang Luih sohih Wal asuhu kang Luih sohih iku jawa Dori wenangi ningali Iku jawa Dori wenangi ningali Ilaihi maring farji Ilaihi maring farji Lakin maal karo hati, tetapi eng dalam sartani makro. Wasali suatu kang kaping telu, wasali suatu kang kaping telu iku doruhuning ningaline wong lanang atau arrojul, ningali ningali zawati maharimihi, maring piro piro mahrome atau wong kang kemahroman, berarti maring piro piro mahrome arrojul, mahram mahram binasafin mahrameh binasabhin kang tetep kelawan sebab nasab au rodoin utawa sebab persusuan au musaharotin utawa sebab pernikahan au amatihi utawa ningali maring budak wadone arrojul au amatihi utawa ningali maring budak wadhani arrojul al muzawwajati kang den nikahake Almuzawa jadi kang dheni kahake, waya juzu monggo wenang, waya wenang apa ayang duro yento ningali sapa rajul apa ayang duro yento ningali sapa rajul vima ing dalam bagian, vima ing dalam bagian ada kang liyani apa ma, ada kang liyani apa ma, ma ing bagian. Maeng bagian bayna suratikang tetap eng dalam antarane wudel pusar, bayna suratikeng dalam antarane wudel utawa pusar waruk batilan dengkul. Amal ladiana pun utawi bagian bayna huma kang tetap eng darane kang dalam antarane asurah warukbah, bayna huma kang tetap eng dalam antarane asurah warukbah wudel dan dengkul. Faya rumu mongko iku haram, faya rumu mongko iku haram, opo naldoruhu ningali eng alazi. Al Waro tawi kang kaping bapat, tawi kang kaping iku annal ningali, iku annal ningali ilal etsna viati mareng wa Li ajliha jatin nikahi krono arae kebutuhan nikah. faya juzu mongko wenang. faya juzu mongko wenang li syahsi Li syahsi katui awa awaan. inda azmihi. Eng dalam nali ko necone inda Indah azmi eng dalam nali ko necone nejo-nejo ala nikahimro'atin yang ngatasi nikahi wang wadon. apa an dharu ningali apa an dharu ningali ningali-ningali ilal wajhi maring wajah ilal wajhi maring wajah wal kafainilan epek-epek loro minha saking imro'ah yang dituju mau dinikahi ini Doahiran eng dalam dohire bagian luar wafatinan dan wafatine. Wa ilam ta'zan senajan orang ngizini. Wa ilam ta'zan senajan orang ngizini lahum maring asshakhs lahum maring asal sapa azau jatubu cowatan. Fidalika maring mengkono mengkono an nador. Wayang duru Lan ningali, minal amati saking budak, mati eng budak. ala jihin Nawawi eng atas seolah engunjjo Imam Nawawi, pendapat yang diterceh oleh Imam Nawawi. Indah kosti hidhbatia eng dalam nalikane nejo, nglamar eng amat eng budak wadon Ma wayang duru minal amati ala terjihin nawawi apa ma barang wayung doru lan kenoden tingali berarti. wayung doru lan den tingali minal amati saking budak wadon ala terjihin nawawi indakos dihitbadiha apa ma barang yung duruhu atau yang duruhu kang kena ningali sopo wong ngu ingmah minal hurrati saking wadon merdeka berarti gini yang enak wayang durulan kena ningali sopo wong minal amati saking budak wadon alat tarjihin Nawawi ing ngatase oleh nunjukake Imam Nawawi Indakos dakus batia eng dalem nalikane nejo nglamar ing al amat ma ing barang yang duruhu kang kena ningali ing ma yang duruh kang kena ningali sopo wong ing ma minal hurrati saking wadon merdeka. Jadi kita akan membahas tentang melihatnya seorang laki-laki pada perempuan. Ada tujuh macam alas sabati adrubin yang pertama melihatnya seorang laki-laki, walaupun laki-laki itu telah tua, sangat tua. ajizan Anil yang sudah tidak mampu untuk bersetubuh. Melihat pada siapa, pada Ajnabi pada perempuan, bukan mahramnya atau Ajnabi. Nah, melihatnya itu lihai lihajatin tanpa ada hajat. Tidak ada kebutuhan dalam melihat. Kebutuhan misalnya. Pernikahan atau apapun, lah, misalnya dalam perdagangan atau apa yang disitu, membutuhkan untuk melihatnya. Fa ja izin. Maka itu tidak boleh. Fa na an li syah, apa, jatin. Ketika melihatnya ada kebutuhan seperti kesehatan, malaikat Maka, kalau itu ada kebutuhan seperti persaksian, maka itu hukumnya boleh. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya atau budaknya. Boleh melihat, seorang laki-laki boleh melihat pada istrinya atau budak perempuannya, melihat pada ilama bainai, ilama adal farjamin huma, boleh kecuali pada bagian farji. Amal farju fayah ruhunal Farsi itu diharamkan Akan tetapi pendapat yang Mengatakan wahada watsun to aifun itu haram itu adalah Pendapat yang noif Jadi yang pendapat yang lebih Soheh jadi melihat Kepada zaujati atau Amati ini semuanya Boleh dilihat Adapun Farji boleh Akan tetapi disitu ma, makruh. Lebih baik tidak Tapi itu boleh tidak haram ini buat yang aswah Yang ketiga melihatnya pada mahram, Melihatnya seorang laki-laki pada perempuan mahram, Pada adik, ibu, mertua Mahram seperti mahram karena nasab Misalnya ibu, adik, rodok Misalnya adik sepersesuan, mbak yu sepersesuan Au musaharoh, pernikahan Morotuo, ibu morotuo Au amatihi al muzawwajah nah, Amat itu seorang budak perempuan Kalau belum dinikahkan Ini masih posisinya eh, Jawazul istim tak boleh bersenang-senang Tanpa nikah itu boleh Cuman ketika di situ sudah dinikahkan Punya budak kemudian dinikahkan Maka itu sudah standarnya itu sudah tidak boleh Tidak masuk ke hukum yang atas ini Yang atas adalah amat yang belum dinikahkan Atau bukan amat yang mukatab belum ada, belum ada akatan kayak gitu yang ini amat yang sudah dinikahkan nah faya juzhu ayyangdo adama benesurah warubah amat yang sudah dinikahkan hanya boleh melihat sesuatu bagian atau bagian selain dari area antara pusar dan dengkul atau lutut Amal ladhi bainahumah Berarti ma bainah surah Bagian antara pusar dan lutut Itu hukumnya haram Warrabiu anna ilal Yang keempat melihat pada Perempuan lain bukan mahram Karena dalam rangka Pernikahan misalnya Seneng pada perempuan terus mau ngelamar Dan sebagainya Mau dinikahi Itu boleh melihat Perempuan yang mau dinikahi ini boleh melihatnya, cuman yang lihat itu adalah wajah dan epek-epek apa nih? Tapak telapak tangan, dua telapak tangan, bagian luar dan bagian dalam, tidak semuanya. Adapun sekarang, sekarang perempuan-perempuan sudah pada buka-bukaan, ini terlepas dari hukum syariat. Secara syariat tetap yang boleh dilihat itu uh, al-wajhu wal-kafain meskipun orang tersebut tidak memberikan izin dan boleh uh, untuk perempuan amat ini menurut pendapat uh, tarjihnya Imam Nawawi itu standar yang boleh dilihat itu seperti standarnya perempuan merdeka Saja kita bahas masalah Eropnya Wa naldorur rajuli Wawunya wawu istiqnaf Wawu istiqnaf isim mufrad menjadi mubtada, Dibaca rofa, Dibaca naldorur tanpa tanwin Karena lafal naldorur ini adalah mudof Yang mana lafal setelah adalah mudof ilah Ar rajul ini adalah mufrad menjadi mudof ilah Mudof ilah itu dibaca jer Tanda jernya mufrad adalah kasrah Maka bacanya ar rajuli Wa naldorur rajuli Ilal marati, ilah huruf jer Al marati, isim mufrad kemasukan huruf jer Maka dibaca jar ilal marati Setiap huruf jer Setiap jer madrur dan dorof madruf Atau dorof itu Itu pasti ada ta'aluk, lah ta aluknya kemana? Ilal marati, jer madrur Yang aluknya kepada lafal nador. Berarti bacanya Wa juli rojuli, nador Atau melihat-melihat ilal marati Maring wong, wadhani tak ta'aluk khas Pada lafal nador. Master nih. A'la sab'ati adrubin A'la itu is, uh, huruf jer Sab'ah Lafal sab'ah Isimufrod kemasukan huruf jer Dibaca jer Isimufrod ketika jer tandanya kasoh Sab'ati Tanpa tanwin karena dia adalah mudof Yang mana lafal setelahnya mudof ileh Adrubin Jamak taksir Menjadi mudof ileh Mudof ileh dibaca tanda jernya jamak taksir adalah kasroh maka bacanya adrubin ala ini jermajrur jermajrur yang takaluknya kepada lafal istakoro atau mustakirun karena atau kainun yang mana dinamakan takaluk am artinya tetep makanya iku ala sabati adrubin tetep ingatase itu piro bira warno. ahaduha, lafal ahadu ini isim mufrad menjadi mudof ah oh, ahaduha ahadu mufat menjadi mubtada mubtada dibaca rafak tanda rafaknya mufat adalah dommah di sini tanpa tanwin karena dia adalah mudof Ha ini isim domir Ha adalah isim domir ma sukun menjadi mudof ilah mahalnya jer ahaduha nadoruhu lafal nadoruhu nadoruh isimufrat menjadi khabar dibaca rofa. mufrad menjadi khabar, khabar itu dibaca rofa. tanda rofanya isimufrat adalah dommah tanpa tanwin, nadharu karena dia adalah mudhav hu isim domir mabni menjadi mudhav ileh mahalnya jer nadharu hu kana sayhan haraman ajizan karena waktunya sudah habis, maka cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tulis harapan hari ini. Doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa terkabul. Tetap semangat di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.